Oke, kita ketemu lagi di Week Ketujuh Mata Kuliah Advanced Native Mobile Programming ya. Pada Minggu ke-7 ini kita akan membahas tentang Rx Java dan um, sedikit Notifications. Oke, kita mulai dengan pembahasan yang pertama ya, Ini Rx Java. Apa itu Rx Java? Rx Java ini sebenarnya topik yang besar, luas ya, dan bahkan bisa menjadi satu mata kuliah sendiri. Oke, okay. nah RxJava ini sebenarnya bukan uh, apa, sesuatu yang berasal dari Android itu sendiri ya, melainkan sebenarnya ini adalah third party library ya, library luar, li library eksternal, sama halnya seperti Picasso dan sebagainya. Oke, okay. RxJava ini library yang tidak hanya uh, ada di Android ya, yang dapat dipakai oleh Android Kotlin, tapi juga tersedia untuk bahasa pemrograman dan platform yang lain. Nah secara definisi apa sih RxJava? Jadi RxJava itu adalah reactive and synchronous programming paradigm. Oke, okay? jadi di sini ada banyak istilah ya. Nah, saya akan coba jelaskan istilah-istilah tersebut. Nah, pertama kita lihat reactive programming ya. Reactive programming itu apa? Reactive programming itu adalah suatu konsep, suatu metode pemrograman di mana fokusnya adalah bagaimana suatu objek bisa bereaksi terhadap objek lain ya. Ketika objek lain itu melakukan update datanya, maka objek uh, yang yang mendengarkan atau yang istilahnya melihat objek tersebut akan bereaksi ya. Saya kasih contoh yang gampang ya. Misalkan saya punya uh, aplikasi shopping cart ya, online shop, shopping cart di mana di shopping cart saya punya berbagai macam item di dalamnya dan saya bisa mendelit item bisa mengganti quantity ketika saya mengganti quantity otomatis uh, uh, total biaya yang harus dibayarkan ya total harga yang harus dibayarkan juga akan terupdate ya jadi ini termasuk termasuk dengan reactive programming kita mengganti di suatu tempat maka di tempat lain itu akan tertrigger karena uh, aktivitas yang saya lakukan ya jadi reactive programming merupakan suatu pemrograman yang Uh, Reaktif terhadap objek lain, ya, bereaksi terhadap objek lain. Oke, okay. kemudian uh, reactive programming ini sebenarnya sudah anda pakai berkali-kali, ya. Dulu mungkin namanya event driven programming, ya. Sekarang karena masa-masa uh, modern, ya, di mana compiler semakin canggih, muncul istilah yang namanya reactive programming. Oke, okay. nah kemudian istilah berikutnya adalah asynchronous. Asinkronus itu artinya tidak sinkron. Ya. Biasanya kalau kita uh, bikin program, um, kita misalkan kita punya button ya, kalau buttonnya diklik muncul toast, nah itu sinkronus programming, ya. artinya efeknya, outputnya, feedback langsung kelihatan. Kita ngeklik button, toastnya muncul, nah itu langsung kelihatan. Nah asinkronus programming ini adalah suatu bentuk program di mana action yang dilakukan itu outputnya enggak jelas ya bisa dua detik kemudian bisa 10 detik kemudian kita nggak tahu ya paling gampang adalah contohnya adalah API calls atau akses akses rest API kita mengakses rest API dari suatu server nah menunggu output atau hasilnya nggak tahu kapan banyak faktor ya misalkan uh, kondisi jaringan internet apakah ada error di servernya, nah banyak faktor. Nah, artinya, output yang dihasilkan itu tidak sinkron, karena kita nggak tahu kapan dia datang, sehingga ini disebut sebagai asynchronous programming. Dan, asynchronous programming ini banyak sekali, di, sering sekali dipakai di uh, mobile development, yang sangat mengandalkan REST API ke server. Sehingga, Java secara definisi adalah merupakan Suatu uh, konsep pemrograman, ya, atau paling nggak library yang membantu anda membuat program yang unsinkronos dan reaktif, oke? Okay? Yang outputnya enggak jelas kapan gitu ya, yang bisa berdiri di thread sendiri, namun juga reaktif, ya. Jika outputnya muncul, maka sesuatu akan terupdate, sesuatu akan uh, berubah, ya, tergantung out, hasil outputnya. nya ya seperti itu. Array Java merupakan library yang bisa membuat program yang reaktif sekaligus asinkronous. Oke. Okay. kenapa kok kita butuh reaktif, butuh asinkronous? Ya. Tujuan akhir dari Array Java sebenarnya adalah untuk uh, mengimprove UX, improve user experiences. Ya. UX untuk mobile development itu kan kaitannya dengan akses yang cepat, kemudian responsif, gitu ya. Dan dan apa? E, meminimalkan terjadinya error, dan seterusnya. Nah, RX Java punya alat perangnya, punya tools-nya untuk e, membantu Anda membuat aplikasi seperti itu. Oke, okay. nah lanjut kita ngomong dengan, tentang RX Java Komponen. RxJava Komponen itu terdiri dari tiga hal, yakni observable, observes, atau subscriber, dan schedulers. Observable ini adalah suatu objek yang emit data. Oke, okay. Anda sudah dapatkan konsepnya waktu kita belajar live model ya. Jadi agak mirip dengan itu. Ya, cuman bedanya observable di Android Java ini hampir semua objek bisa dijadikan observable. Anda bisa mengubah integer menjadi observable, Anda bisa mengubah objek-objek lain menjadi observable. Jadi observable merupakan objek yang mengemit, mengeluarkan data baik secara periodik atau mengeluarkan satu kali aja, ya, kemudian selesai. Ini ya, tergantung konfigurasinya. Nah, observer atau subscriber ini tujuannya, fungsinya dia adalah mendengarkan, mendengarkan atau mengkonsumsi data yang diemit oleh observable. Konsepnya sama kayak kita subscribe channel YouTube seorang artis, ya, ketika kita subscribe maka jika artis itu mengupload video baru, maka uh, sebagai subscribernya kita mendapatkan notifikasi, ya, mendapatkan datanya. Schedulers ini adalah seperti manager yang ngatur uh, observable dan observer ini mau dijalankan di thread yang mana. Ya, Kalau kita ngomong thread, multi-thread, uh, mobile development itu banyak threadnya, ada UI thread yang ngatur apa namanya UI logic atau main thread ya main thread yang ngatur uh, handle threadnya menghandle interface dan ada input output thread yang mengatur jaringan uh, jaringan atau akses ke internet ya misalkan misalkan anda mengakses rest api atau anda mendownload ya anda bikin game kemudian game anda bisa ada fitur in-app downloadnya, jadi mendownload sesuatu di dalam gamenya, ini butuh thread yang terpisah, oke, okay? yang ngatur adalah scheduler, untuk uh, RxJava ini oke, okay? nah, sekarang kita akan mencoba memasang RxJava di program kita, ya nah, RxJava ini dependensinya ada macam-macam, ada yang pertama, RxJava default dependensi, ya. ya ini menggunakan ini, implementations IO Reactive, dan seterusnya ini latest versinya ini ya. Kemudian ada Rx Android. Apa itu Rx Android? Rx Android ini dipakai untuk um, bagian schedulersnya, ya, untuk mengakses main thread atau thread lain uh, yang kita perlukan. Jadi kita perlu manajernya yang ngatur observable dan observers ini lari berjalan di thread yang mana. itu diatur oleh schedulers dan kita perlu kelasnya yang dari Rx Android. Dan yang terakhir adalah Rx Kotlin. Rx Kotlin ini sebenarnya nggak dipakai nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya hanya merupakan extension. Anda ingat minggu lalu Anda belajar Android KTX, Kotlin extension yang merupakan librarynya Kotlin untuk mengekstensi fungsi-fungsi Java jadul yang ala Java dirubah menjadi ala-ala Kotlin yang ada lamda-nya kayak dan uh, mem mempersingkat uh, ini ya proses pros apa, apa yang diketik. Seperti itu, nah, uh, Anda boleh import semua, tapi di uh, tutorial kali ini saya hanya akan memakai fungsi-fungsi dari RX Java dan RX Android. Oke, okay. nah, langsung aja, teman-teman, ya, kita akan mengimplement. Silahkan dibuka, um, apa namanya, project dari minggu lalu, kita masih main-main di sini. Oke, okay, kita akan lakukan import dan copy paste ke sini, ya, double lanjutkan dengan yang Eric uh, Android copy paste dan lakukan synchronize now tunggu sesaat hingga proses griddle-nya finish oke okay, finish nah kita akan lanjutkan sekali lagi memang ya jadi kita akan coba satu contoh anda boleh mencoba ikut mencoba atau melihat saja enggak apa, -apa. Nah, drama simple example-nya adalah kita akan menciptakan objek observable Oke, okay, uh, mungkin saya akan buat di uh, main activity Oke, okay, yang masih kosong nih Kita ciptakan objek observable Yang tipenya adalah dari kelas observable Hati-hati ketika import, Anda pilih yang punya RxJava Karena ada banyak observable Termasuk observable yang pernah kita bahas di live model sebelumnya Oke, okay. kemudian ada satu fungsi yang sederhana, ini fungsi just, ya. Fungsi just sendiri adalah suatu fungsi yang gunanya untuk mengemit, memancarkan, mengeluarkan, mengoutputkan, ya, data. Datanya anda bisa tulis uh, berupa string atau berupa data tipe data yang lain. misalkan, di sini saya akan um, tulis its uh, hello, hello. Word. ini ya, seperti ini. Jadi, ada tiga data yang diemit, Hello, Word, kemudian Exclamation Mark. Ini kemudian, um, setelah itu, setelah saya punya sebuah observable, saya mau bikin subscribernya, mau bikin observer, yakni objek yang berfungsi untuk mensubscribe, mendengarkan, melisten um, dari observable. Di sini kita gunakan objek. Dari kelas observer, nah, kelas observer uh, sebenarnya bukan kelas, tapi interface. Interface observer, sehingga uh, seperti Anda tahu bahwa interface itu harus diturunkan, harus diturunkan. Anda boleh bikin kelas baru yang menurunkan uh, dari observer, atau kita bikin ala-ala Java di sini. Kita membuat anonymous class, jadi kita menciptakan kelasnya langsung inline uh, di sini secara inline ya, class tanpa nama, yang merupakan keturunan dari Observer. Lagi anda pilih yang rxjava Java. Oke, okay. kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Uh, oh ya, perlu dituliskan tipe di datanya yaitu String. Oke. Okay. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah interface, di mana anda wajib untuk mengimplement member-membernya. -member anda klik di objek ini, Alt Enter, implement member, pilih semua, tekan Oke. OK. Nah, ya akan muncul on subscribe, on next, on error dan on complete. Anda boleh hapus masing-masing tuduh yang ada di sini. Oke. Okay. Nah, on subscribe ini gunanya untuk memberitahu bahwa si observer memulai subscribe terhadap observable ya. Ketika ini dijalankan nantinya. Kita akan gunakan lock ya, uh, log jangan lupa di untuk menampilkan pesan-pesan tersebut ke dalam loket kita, begin, uh, observe, atau start, uh, subscribe, ya ini hanya sekedar teks biasa, saya copy paste ini, kemudian di on next ini bertujuan untuk petot um, uh, ini akan dipanggil kalau ada data baru yang di Emit si observer yang dipancarkan, ditimbulkan, dimunculkan, di-outputkan oleh observable. Ya, ini keliru ya. Ini mestinya, ini, uh, this method will be called when there is any new data emitted. ya yeah, sorry, emitted by the observable. Artinya, jika ada data baru yang ditangkap si observer, ya. Jadi, out ini akan muncul, dipanggil kalau ada data yang dimunculkan si observable. Kita coba buktikan. Jadi, saya ketik data, titik 2, data capture, titik 2, dollar t. Oke, okay. dot itu string Nah, seperti ini. Dollar t. T itu apa? T itu adalah parameter yang ada di sini, ya. dimana t ini akan berisi data yang ditangkap oleh si observer yang berasal dari observable. Harusnya, t ini akan berisi hello world dan double exclamation Kemudian on error ini adalah uh, method yang dipanggil apabila terjadi suatu kesalahan. Oke, okay, anda kalau mau ngetes anda boleh um, throw exception ya, throw exception pada saat ini ya membaca fungsi ini throw exceptions supaya terjadi error. Kemudian on complete ini maksudnya adalah untuk memberitahukan bahwa si observable ini sudah nggak memancarkan data lagi, dia sudah finish, sudah final. Jadi ini complete. Um, ya, artinya sudah enggak memancarkan data lagi, sudah final, selesai. Maka observernya juga tidak akan mendengarkan lagi. Oke. Okay. Nah, setelah saya punya ini ya saya punya observer, saya punya observable, nah sekarang tinggal kita set si observable objek observable di atas ini, kita akan uh, nge-set menggunakan scheduler dot okay. subscribe on ya, yeah. subscribe on ini, kalau secara definisi um, untuk menentukan si observable ini running di thread apa ya yeah. si observable ini running di thread apa. Jadi subscribe onnya kita bisa tuliskan scheduler. Oke, okay, sebentar. Uh, scheduler. Oke, okay, saya import dulu ya. Nah, dot. Nah, kalau misalkan si observable ini berhubungan dengan REST API call, maka baiknya kita pakai IO begitu ya. Atau mungkin kita Um, kita maunya uh, si observable ini men menjalankan uh, menjalankan program yang kompleks misalkan dia disuruh render atau dia disuruh download dari server yang ukuran filenya gede mungkin baiknya kita buat new thread sendiri gitu ya, thread terpisah supaya nggak ganggu yang lain tapi di sini saya coba yang IO dulu ya nah, kemudian Subscribe on-nya, kita sudah tentukan observable-nya running di thread mana. Kemudian berikutnya adalah observe on. Artinya, dari secara definisi, um, metode ini akan menentukan um, observer-nya. Jadi kalau yang atas ini observable-nya, yang bawahnya adalah observer-nya mau ditaruh di thread apa. Kalau misalkan di dalam on next ini, Anda mau akses UI, mengganti text box, menambah button, mengganti caption dan sebagainya, Anda harus letakkan Anda harus menggunakan um, main thread, ya, Android scheduler, uh, kita coba import dulu, oke, okay. dot main thread, sehingga dia si observer-nya berjalan di main thread, oke, okay. um, ini adalah kelas uh, yang diimport berkat kita memasukkan yang RxAndroid ya. Jadi RxAndroid ini kayak manajernya yang bisa akses ke main threadnya Terakhir .subscribe. Oke. Okay. Subscribe di subscribe oleh siapa gitu ya. Jadi si observable ini bakalan di subscribe oleh siapa? Tentu di subscribe oleh observer. Oke, okay. selesai. Ketika program ini dijalankan maka setiap kali observable-nya Memancarkan data, si observer akan menangkap dan menampilkannya atau menjalankan on next. Oke, okay. langsung aja teman-teman ya kita akan buktikan. Anda silakan play, kemudian Anda buka loket. Oke, okay. nah, kemudian. Uh, oh, tunggu offline dulu, tunggu online dulu. Oke, okay. saya akan pause. Oke, okay, mari kita lihat ya. Jadi. Ada banyak tulisan yang muncul di sini, tetapi karena lognya message, kita sudah bisa memfilter menggunakan message ini, dan anda bisa lihat start subscribe membuktikan bahwa subscribe-nya on jalan, kemudian menangkap tiga data ya, hello world, kemudian diakhiri dengan komplit, karena si observable sudah tidak lagi memancarkan data. Oke. Okay. Nah, um, bagaimana cara membuat program yang panjang ini menjadi sedikit lebih simple? Oke. Okay. Jadi uh, sebenarnya kita tidak perlu membuat objek observer terpisah, ya. Jadi Anda bisa menghapus ya, observer-nya, kemudian uh, di sini kita langsung panggil yang namanya subscribe, oke? Okay. Subscribe, tetapi kita gunakan lambda, seperti ini. Nah, um, sorry, bukan lambda, maaf, bukan lambda-nya sorry mestinya begini. Nah, kemudian di dalam sini ini berisi tiga parameter. Ini fungsi biasa. Parameter pertama berubah lambda, parameter kedua berubah lambda, parameter ketiga berubah lambda. Parameter pertama ini apa? Dan parameter kedua ini untuk apa? Parameter ketiga ini untuk apa? Parameter pertama ini adalah next, ya fungsi next sama seperti yang anda eh, lakukan sebelumnya. Oke okay, berarti di sini sebenarnya ini ada parameternya ya, satu parameter ya, tapi berhubung karena cuma satu, uh, dihilangkan ya, mestinya kan begini sorry nah, bla bla bla begitu kan, tapi karena cuma satu ya, ini bisa dihapus, sehingga kita bisa melakukan log dot d message um, next ya nih ya, berarti kita tulis data capture dollar Um, dollar it dot to string seperti itu teman-teman ya kita perlu to string karena sudah string di atas oke okay. nah itu untuk yang para lambda pertama lambda kedua ini kalau terjadi error ya jadi kita tampilkan dot message dot to string yang ketiga tentu saja adalah kalau complete ya message uh, complete oke okay. nah sudah um, sisanya tidak berubah jadi kita bisa lanjutkan menggunakan subscribe on ya kalau mau subscribe on observe on dan seterusnya oke, okay, tapi ini enggak, saya coba pindah ke atas dulu nah, seperti ini, misalnya boleh masih pakai, oke okay, jadi ini lebih pendek dari sebelumnya, bahkan tidak perlu variabel ya. jadi kita punya observable yang memancarkan hello world kemudian um, si observable-nya ini dipasang di uh, thread-nya IO dan si subs -subs subscriber-nya dipasang di main thread dan subscribernya akan menghandle output dari item-item ini uh, dalam bentuk log message baik terjadi error maupun complete. Oke, okay. itu teman-teman ya. Nah, ada banyak sekali metode-metode yang yang ada di dalam Rx Java dan tidak memungkinkan kita bahas keseluruhan. Ya, ada um, yang saya pakai untuk tutorial ini adalah observable yang delay delay observable menggunakan timer, oke? Okay. Jadi cara kerjanya adalah kita punya uh, fungsi dot timer yang parameter pertama adalah berapa lama delaynya, diikuti parameter kedua uh, unitnya, unit waktunya. Jadi ini artinya lima detik, isinya sama. Kemudian isi uh, ketika lima detiknya terlewati, maka uh, subscribenya uh, Oh ya by the way, kalau subscribe-nya bentuknya lambda begini ini otomatis yang next ya. Next method-nya. Jadi uh, kalau Anda lihat uh, yang error-nya tidak dihandle, complete juga nggak dihandle, hanya next-nya aja. Nah, ini message 5 seconds ini akan muncul 5 detik kemudian. Oke. Okay? Nah, kita akan pindah topik pembahasan. Berikutnya kita ngomong tentang Android notifications karena kita akan pakai di tutorial. Notification ini adalah suatu cara untuk menampilkan informasi kepada user, di mana informasi itu akan muncul di bagian atas smartphone kita, ya kita mesti swipe ke bawah untuk menampilkan berbagai macam notifikasi. Notifikasi itu bentuknya compact, small form, gitu ya. Bisa ada judul, ada informasi tambahan di sana, dan bisa kita beli icon bahkan anda bisa menambahkan tombol begitu ya tombol response, anda bisa menambahkan mengganti tepatnya suara ya alarm ketika muncul notifnya menjadi alarm yang berbeda bunyinya oke okay. untuk membuat notifikasi kita mirip kayak bikin dialog anda perlu notification compact ya ini tujuannya untuk meng create notifikasi mengeset icon bila perlu, mengeset judul, mengeset body text dan yang pasti mengeset priority. Seberapa pentingkah notifikasi ini dimunculkan? Oke. Okay. Um, ini ya bentuk programnya seperti ini, teman ya. Uh, sedikit catatan bahwa uh, notification builder ini perlu channel ID untuk Android level 8 ke atas, API level 26 atau Android Oreo ke atas. Kalau kalau Android sebelumnya, ini uh, pembuatan channel ID ini bisa diabaikan. Oke, okay. nah, teman-teman, untuk menampilkan notifikasi, kita butuh yang namanya notification manager, di mana ada notify (program noti method notify) dan ada unique ID. Unique ID ini untuk sementara bisa di random angka random, uh, integer soalnya. Um, tapi nanti, Anda ada materi yang lanjutan yang kita perlu sekali mencatat. Unit unique, unique ID ini Untuk proses-proses lainnya Oke, okay, kemudian kita build Dari Compact Buildernya Dan notifikasinya diharapkan muncul di smartphone Anda Oke okay. Nah um, Catatan sedikit tentang Notification Channel Jadi tadi saya katakan Di atas Oreo Anda perlu bikin Notification Channel Dan kenapa kok perlu dibuat Karena untuk setiap channelnya Kita bisa ngatur visual dan auditory behavior Oke okay bentuk visualnya, teksnya gede, teksnya kecil, dan behavior behaviornya, apakah uh, dia berubah silent notifications atau in in app notifications, memakai alarm atau tidak, ya kita bisa atur Sedemikian rupa. Oke, okay. nah kita lanjut ke tutorial. Di sini kita akan menampilkan notifikasi ke layar, namun tidak immediate ya. Jadi saya misalkan siapkan sebuah tombol. Kalau saya klik, maka tombol itu akan meng notifikasi 5 detik kemudian. Di sini saya akan coba praktekkan RX Java sederhana dengan notifikasi. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan bikin fungsi notifikasi. Jadi um, notifik untuk membuat notifikasi butuh akses ke konteks objek. Konteks objeknya paling uh, rawan tidak error gitu ya yang paling aman, maksud saya, itu adalah main activity. Karena main activity ini punya akses ke konteks objek, dan, ser dan dan main activity ini menjadi sentral part di MVVM Anda. Ya, ingat ya. Jadi, ketika Anda jalankan program Anda, skal, uh, ini, project Anda, sebenarnya kita hanya membuka satu activity, yakni main activity, dan isinya menggunakan fragment yang dibongkar-bongkar. Ya, menggunakan navigations. Um, namun agar kita bisa memanggil, membuat notifikasi yang kita taruh di dalam main activity, di mana saja, maka kita akan letakkan fungsinya itu di dalam Component objek. Apakah ini solusi yang optimal? Belum tentu ya. Jadi ada banyak solusi di luar sana. Anda boleh, boleh menggunakan yang solusi macam, uh, solusi apapun. Yang penting dan bisa menampilkan notifikasi. Oke, okay, di sini kita akan menciptakan fungsi untuk menampilkan notifikasi di dalam main activity ya fungsinya, pertama-tama kita perlu um, mendefine variable instance ya, jadi anda buka main activity, kemudian ini akan saya hapus dulu ya, kita siapkan sebuah component object jika anda lupa apa itu component object, component object ini um, suatu caranya kotlin untuk membuat uh, variabel atau fungsi static yakni fungsi atau variabel properti yang bisa diakses tanpa perlu menciptakan objeknya. Jadi bisa diakses lewat memanggil kelasnya langsung. Di sini kita siapkan private var uh, instance dirinya sendiri, ya, yang di set nol. Oke, begitu ya. Jadi kita punya variabel instance yang merujuk ke dirinya sendiri, yang berubah dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita perlu mengakses konteks objek. Oke? Okay. Um, kenapa kita punya variabel ini? Karena notifikasi butuh konteks objek dan notifikasinya nanti fungsinya kita buat di dalam component objek. Dan Anda harus tahu di component objek itu tidak memungkinkan kita mengakses konteks um, objek di dalam komponen tidak memungkinkan kita mengakses konteks objek karena komponen ini kan statik ya artinya objek objeknya belum tercipta ya nah untuk itu kita ngakalin dengan menciptakan private var instance dan di sini kita punya block init block init ini dipakai untuk uh, men-set instance sama dengan this apa itu init ya init ini adalah suatu blok program yang dijalankan pada saat konstruktornya diciptakan oke okay. jadi Anda masih ingat ya kalau kita bikin konstruktor langsung dituliskan di sini kan isinya apa variabelnya di set apa namun pertanyaannya bagaimana kalau kita mau menambahkan program-program khusus program initialize pada saat konstruktornya diciptakan kalau di kotlin kita nggak mungkin taruh programnya di dalam konstruktor ini sehingga solusinya kotlin memberikan yang namanya ini block, yakni suatu blok yang dijalankan pada saat konstrukturnya berjalan. Pada saat main activity-nya diciptakan pertama kali, maka variable instance ini bisa kita set menjadi dirinya sendiri, this, sehingga variable instance ini kini punya akses ke objek dirinya sendiri. Dengan demikian, melalui instance Anda bisa akses uh, instance instance oke, okay. Dari melalui ini, Anda bisa akses konteksnya. Selanjutnya, teman-teman, kita mau bikin fungsi show notifications. Oke, kita mau bikin fungsi show notifications. Nah, fungsi show notifications ini punya berbagai macam parameter: ada judul, ada kontennya, dan ada icon. Integer, makanya diambil dari double ya. Inya besar. Oke, sebentar ini saya akan tutup dulu, teman supaya tidak terlalu ngelek. Baik ya, kemudian um, yang kita lakukan selanjutnya adalah menyiapkan channel ID, ya channel ID. Tapi sebenarnya ini bisa dilewati kalau Anda juga membuat fungsi untuk menciptakan channel ID, ya karena boleh atau sama aja. Oke, jadi channel ID-nya ini berupa string, harus unik gitu ya, harus unik. Um, karena tentu saja smartphone Anda akan terima banyak notifikasi dari berbagai macam app Sehingga Anda harus punya suatu identitas yang menandai bahwa notif ini punya aplikasi tertentu Nah, supaya tidak kecampur dengan aplikasi yang lain Maka kita menandai setiap notifikasi yang muncul dengan sebuah channel ID yang sama Misalkan uh, WhatsApp itu channel ID-nya pakai ini Aplikasi Anda channel ID-nya pakai ini Nah, gimana cara bikin sesuatu yang unik? Um, paling mudah itu menggunakan yang namanya package name, ya. Karena package name diharapkan unik, ya. Anda bisa petik instance, maaf, do, ini kita akan concat nantinya, ya. Jadi dollar instance package name, oke? Okay. Dollar instance name, kita kasih datanya. Situ. Kemudian kita concatkan ya, dash menggunakan dash dengan um, nama programnya, nama program, nama, nama project, atau nama programnya. Instance dot, string, r dot, string app name, seperti ini, ya, memang. Oke kita kasih kurung kurawal, kita kasih kurung kurawal, kita kasih tanda tanya. Nah seperti itu. Channel ID-nya sedemikian rupa. Nah apa itu get string name, app name itu sebenarnya merujuk ke values string dan ada app name adp week 4a. Dengan demikian nanti anda akan punya channel ID yang perpaduan antara package name anda. Back.com, solution, 4A, dash, ADV 4A. Nah, seperti itu nanti, model, uh, nama channelnya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya adalah kita uh, bikin yang namanya notification builder. Ya, Full builder sama dengan notification compact. Oke. Okay. Uh, dot builder. Oke, okay. nah di sini kita perlu konteks objeknya yang bisa Anda dapatkan dari si instance. ya, Si instance, nah seperti ini. Kemudian um, parameter kedua, kita perlu sematkan si channel id, teman-teman ya, channel id-nya itu. Oke, okay. kemudian kita bisa menggunakan method chaining atau menggunakan apply. Si apply ini artinya kita akan menjalankan fungsi-fungsi miliknya builder, Miliknya builder di dalam si apply ini. Ya, kita akan jalankan method chainingnya. Kalau nggak pakai apply, Anda harus pakai dot, dot, dot sampai bawah Pertama, kita menggunakan set small icon yang icon diperoleh dari parameter ini. Kita tinggal tuliskan aja icon, set a title, set content title, ambil dari parameter, set content text ambil dari konten kemudian set style notification compact dot big text style. ini merujuk ke uh, tampilan notificationnya di HP uh, user ya, apakah menggunakan teks besar atau hanya teks sederhana, teks yang uh, compact, compact ya. Kemudian ada priority. Priority ini adalah property ya teman-teman ingat ya kalau set-set-set-set ini kan method semua ada kurung dan kurung tutup. Kalau ini ini adalah property punyanya si notificationCompat ya. Priority ini untuk menentukan seberapa pentingnya notifikasi anda. Oke. Okay. Jadi nanti kalau super important maka uh, prioritasnya akan diutamakan di paling atas. Set Auto cancel through, artinya kalau kita klik atau kita klik di luar, notifikasinya akan tertutup. Ya, auto cancel tertutup otomatis. Nah, kemudian kita akan panggil. Ya, kita sudah punya filternya, sudah punya konfigurasinya. Saatnya kita membuat um, notification manager, notification manager, compact dot from konteksnya adalah instance applications context ini clear ya ini bukan application context application context lagi no yakni ini satu aja kedobelan belah di sana oke lanjutnya adalah kita akan call um, notif dengan notif .notify. ya ada fungsi notify notifinya ini dia minta sebuah integer random Okay, sebagai notify ID diikuti dengan si uh, konfigurasi yang kita sudah buat, builder.build kita uh, konfigurasinya kita build kita bangun, kemudian kita masukkan ke dalam notify oke, okay. nah kemudian kita perlu uh, membuat yang namanya notification channel atau channel ID, dimana ini uh, merupakan wajib, syarat wajib untuk Android Oreo ke atas, jadi kita buka util di tempat ini. Ya, di file ini memang tujuannya untuk menampung um, fungsi-fungsi supporting yang membantu aplikasi kita. Di sini, kita tulis uh, channel create notification channel, context object, dalamnya kemudian importance ledger. Import, import dan kemudian uh, show batch, boolean, kemudian name string, dan terakhir adalah description string. Ya, seperti ini, teman-teman, ya. Oke. Okay. Nah. Parameter tersebut akan dipakai ya untuk macam-macam, misalkan ngeset. Notifikasinya mau muncul gambarnya atau enggak, teksnya apa, begitu ya, kita ambil dari parameternya. Nah, selanjutnya kita akan cek apakah platform yang dipakai user menggunakan build ya, menggunakan class build. Untuk mengakses sebenarnya si user ini pakai platform e, versi apa, gitu ya. SDK-nya pakai versi apa? SDK integer apakah lebih besar dari build version codes. Ya, di sini kalau Anda lihat ada éclair donut fro you gingerbread. Anda spesifiknya Anda uh, akses platform codes. O, oh, itu bukan 0 tapi O. Ya, O itu artinya Oreo. Jadi kalau platformnya si user itu lebih besar dari API-nya si Oreo, maka wajib bikin yang namanya notification channel. Tapi kalau jadul HP-nya, uh, OS-nya atau platformnya jadul maka ini bisa diabaikan. Isinya apa programnya? Kalau anda lihat ini mirip seperti yang kita buat tadi yang sebelumnya. Oke, okay, yang pertama adalah kita define channel ID, dollar uh, context Uh, package name oke okay. dash dollar context sorry langsung aja dollar name oke okay. name ini nam, nama app nya teman teman ya nama app nya kemudian kita buat channel nya menggunakan notification channel isinya adalah channel id importance kemudian sorry ini adalah name disini name dan importance oke okay, nanti kita akan lihat gimana sih cara nge-set ini semua kemudian uh, deskripsi si channel kita ambil dari parameter juga nampilkan, ga, nampilkan icon atau tidak show uh, set show page show page bit, ini bisa diisi boolean true false Lalu menggunakan Notification Manager, Contact, System Service, Notification Manager, -class Java. Oke, kita punya Notification Manager lalu di dalamnya ada fungsi create notification channel di mana uh, konfigurasi channelnya disimpan di channel ini kita open di sini ya demikian dengan demikian akan uh, dibuatkan channel untuk aplikasi kita nah manggilnya gimana teman-teman manggilnya cukup dipanggil satu kali ya mungkin saya letakkan di main activity di setelahnya set content view kita panggil ini ya create notification channel alt enter import, nah konteksnya adalah dirinya sendiri. This uh, importance-nya itu udah boleh pakai uh, ini notification compact. Uh, Priority-nya sorry importance default. Oh maaf. manager compact importance default. Showpage-nya true pasti name uh, get string get string ya uh, saya better copy paste ini copy paste di sini get string deskripsi itu bebas modisi apa Oke, okay. jadi itu ya kita panggil um, create notification channelnya di on create. Oke, okay. sekarang memanggil notifikasinya di tempat lain ya di dalam student detail. Pertama-tama anda buka dulu um, layoutnya, fragment student detail. Di sini kita sudah punya uh, tombol update, kita tambahkan tombol baru di bawah sini. Kita drag ke atas, drag ke samping, dikasih jarak, dikasih jarak juga, oke, okay, 16, oke, okay. namanya dirubah dulu ya, pattern notif, play kemudian disini create notification, oke, okay. Stylenya supaya nggak sama dengan update, kita ganti menjadi text button punyanya si material komponen ya enter. Oke okay ya, saya punya create notifications. Nah, sekarang anda buka ini ya um, student list student detail fragment. Di bagian observable model di sini ini adalah program homework anda sebelumnya yang tentunya kita panggil uh, student LD ya kita panggil view modelnya untuk student detail view model yang akan meload single student data di dalam sini kita akan memasang listener apabila studenya sudah berhasil di load button notif .set on click listener Itu yang pertama, kemudian ya ini berbahaya adalah kita punya it di sini yang mau saya pakai, dan di luarnya juga ada ID. Nah, supaya nggak rancu, ini akses ID-nya siapa? Maka saya akan tampung yang di luar student sama dengan ID. Jadi, variabel student ini akan refer ke id yang di luar. Di dalam ini, kita bisa tambahkan program observable, ya, observable berarti okay, yang reaktif, yang timer. timer Delay-nya 5 detik, time unitnya adalah seconds. subscribe on, oke, okay. di sini kita jadwalkan. io, ya, ke uh, threadnya io. kemudian observe on, kita jadwalkan untuk android scale rulers import, eh, hey, sorry, sorry, sorry. Android scheduler, Android scheduler, ah, ini yang saya tulis, salah ketik. schedulers import, ya. Kita mau akses main thread, ya, jadi observernya ditaruh di main thread. Kemudian kita panggil subscribe, yang akan menjalankan isi isinya subscribe apabila timernya selesai, 5 detik, kemudian subscribe-nya akan dijalankan. Ya, atau bu konsepnya bukan dijalankan, observable-nya akan memberitahu bahwa dirinya telah selesai dan subscriber-nya akan mendengarkan dan dia akan mel melakukan sesuatu. Ya pasti menciptakan notification di kasus kita ini. Jadi kita akan panggil main activity. Ini bukan memanggil objeknya, hanya mengakses kelasnya. Ya, dan kemudian kita akses fungsi static show notifications. Ada uh, title yang akan kita isi dengan student.name. oke, okay, dotus string. By the way, ini studentnya dapat dari sini ya, yang seperti saya katakan tadi. Jadi, nggak memungkinkan kita pakai it di dalam sini. Kemudian, kita kasih kontennya "New Notifications Creator". Selanjutnya adalah, nah, uh, kita menampilkan icon apa, oke. Okay icon silakan silahkan cari sendiri ya klik kanan, new vector asset, kemudian kita cari user disini oh, apakah saya pun sudah punya user ya, sepertinya coba ya, saya akan panggil dot mestinya belum punya new vector asset Oke coba person ya. Nah kata kuncinya bukan user tapi person. Oke next finish drawable person. Oke beres. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita akses notifications functionsnya dari main activity kita letakkan di dalam subscribenya si observable lima detik kemudian si observable-nya memberitahu si subscriber eh saya sudah selesai 5 menit eh 5 detik silahkan do something. Nah, subscriber menanggapi dengan akan bereaksi reactive programming akan bereaksi dengan menjalankan show notification-nya activity. Oke. Okay. Um, walaupun Anda sekarang tidak berada di fragment detail ya karena ini aksesnya MainActivity, programnya masih tetap berjalan. Ya, kita akan coba Uh, langsung aja kita akan coba jalankan. Oke, okay. nah kita coba lihat. Jadi um, nanti kita akan akses halaman mahasiswa tertentu. Kemudian kita panggil create notification. Kita klik. Nanti akan harusnya akan muncul notifikasi di hand, handphone Anda ya. Silakan kita klik reach di sini loadingnya sudah selesai kita klik create notifications kita tunggu 5 detik kemudian ya, muncul icon logo person, karena tadi saya pakai logo person, dan Anda bisa lihat, uh, ini ya reach notifications Create, sorry, yang ini ya, ini yang punyanya project lama oke, okay. jadi reach a new notification created, ya yeah. nah, seperti itu teman, -teman. oke, okay. nah Um, sebenarnya yang dibahas ini hanya sebagian kecil ya. Jadi, Anda silakan explore sendiri. Saat tadi, untuk mencoba fungsi-fungsi RX Java yang lain, misalkan Flowable, Single, Maybe, Disposable, dan Seterusnya, oke. Okay. Dan juga, notifications ini baru sangat basic sekali ya untuk menampilkan notifikasi. Notifikasi sendiri bisa dieksplor, misalkan Anda nambahkan button untuk uh, action-nya. Anda bisa mengganti sound alarmnya yang bunyi. Anda bahkan bisa membuat uh, pending intent, artinya kalau notifikasinya diklik, uh, dia akan do something menuju aktiviti tertentu, menjalankan intent tertentu. Dan Anda bisa uh, memasang notifikasi sebagai broadcast service yang tetap hidup walaupun aplikasinya destroy, aplikasinya nggak ada. Contoh Anda mau bikin alarm gitu ya kan, maka harus ada sesuatu yang tetap berjalan di background walaupun app-nya uh, finish selesai. Oke? Okay? Nah itu nanti akan kita coba eksplor pelan-pelan di mat, uh, materi selanjutnya, teman-teman. Oke? Okay? Nah sampai di sini dulu penjelasan uh, dari saya tentang Arc Java dan Notifications. Jika anda punya pertanyaan, anda bisa email atau bertanya di grup Hangout. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi setelah update.